Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian pengik, kegiatan olahraga kesenian, impi, monggo jalan terus tapi aja kelalen protokol kesehatan harus juga, jangan sampai tidak dipakai harus Menurut keyakinannya Pak Bupati, sih sedangnya penyakit COVID niku, niku pilek ya COVID, waktu ya COVID, -19. kenang gula darah ya COVID, rujuk ya COVID, abe diabetes ciri arane kompet, Pak Kades bisa melaporkan kepada Pak Samad. Kalau ada oknum-oknum yang menakut-nakutin, tolong dibutuh. wonge dibutuh, laporakan Pak Jamat, makanya dilaporakan Pak Bupati. Video Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ini viral, dan Pak Bupati mengatakan supaya warga tidak perlu takut untuk menggelar kegiatan kumpul-kumpul di tengah angka penyebaran Corona yang melesat. Nah, Pak Budi mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya seperti apa apa maksud maksud dari statement Anda tadi, Pak Budi. Oke, perlu saya jelaskan. Saya selaku kepala daerah atau Bupati Banjarnegara punya kewajiban untuk melaksanakan arahan Presiden yang dituangkan dalam Imendagri. Saat ini, Imendagri nomor 14 sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juni. Pada diktum ke-9 huruf I berbunyi, pelaksanaan kegiatan seni, budaya, sosial, kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, dan sosial, yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan satu untuk kabupaten kota selain pada zona merah diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas 25% dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat di mana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah yang kedua untuk kabupaten kota zona merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak dinyatakan sebagai zona merah lagi ya. berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat. Dan yang ketiga kegiatan hajatan kemasyarakatan paling banyak 25 persen ya. dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan di tempat. Bapak Budi, Demikian. tapi di saat angka sedang tinggi, tidakkah anjuran dari Bupati sebaiknya meminta mengurangi aktivitas di rumah saja, bahkan uh, bukan malah mempersilahkan hajatan jalan terus? Iya. Kami, tim Satgas COVID-19, dapat melakukan upaya pencegahan berupa pendampingan pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap acara yang dilakukan oleh masyarakat. Daripada kami larang... Namun kegiatan yang berkerumun dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pengawasan. Maka Maaf, kami Pak Budi. lebih baik terbuka, transparan, ya. agar masyarakat bisa melapor, menyampaikan kepada tim satgas. Jadi kita pendampingannya biar jelas gitu, Mbak. Iya, Pak Budi. Tapi tadi di uh, video yang viral itu pun pada saat anda mengumumkan boleh gitu memberikan semangat semuanya boleh melakukan kegiatan masker anda juga melor tuh pak Budi prokesnya nggak jalan juga tuh dan Begini, bagaimana Mbak. memastikan uh, memastikan di lapangan gitu pak Budi karena kan nggak mungkin pak Budi berserta dengan tim satgas akan ngedampingin secara langsung di semua site kan memastikan orang ya. untuk pakai masker jaga jarak dan lain-lain itu gimana pak jadi saya pada waktu menyambut memang masker saya saya turunkan pak setelah selesai menyambut, saya naikkan kembali. Gitu dok? iya ya, tapi itu salah pak. Saya <laughs> harusnya gak boleh begitu pak. Prokes Oke, itu ada maaf, saat sambut dan tidak akan sambut akan harus datang, tetap dijalankan. Saya harusnya. ulangi lagi dokter. Iya pak Budi. ya pak Budi, anda saya mau konfirmasi juga. Anda tadi di video itu bilang semua penyakit di covid kan. Ini... Ini bisa misi informasi pada publik nih Pak Bupati ketika banyak orang yang justru malah tidak percaya covid malah dapat pembenaran dari Bupatinya. Katanya kok semua penyakit di covid kan. Apa Anda termasuk pejabat yang tidak percaya covid ya Pak? Oh tidak, Bu. kami sangat percaya dengan COVID-19. Makanya dengan adanya permendagri yang diberikan tugas kepada kami, kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Maksud Anda Saya ketika tadi COVID semua di -COVID. COVID -kan itu apa Pak? Ketika tadi Anda bilang pilek di covid -kan, bahkan darah tinggi di covid -kan, apa maksud Anda mengatakan itu Pak? Jadi banyak, sering kita melakukan tracking Mbak. Gitu. Saya mencoba menjelaskan agar masyarakat lebih mudah memahami semuanya. Gitu Mbak Nara. Ya, tapi maksud Anda ketika ah, iya. bilang pilek COVID, batuk COVID, darah tinggi COVID, budek COVID itu itu kesannya malah justru Anda e, mengatakan sengaja ad, dokter meng -kan pasien, itu kan tudingan yang tidak beralasan, Pak Bupati? Gimana, Mbak? Ketika Anda mengatakan semuanya di-COVID-kan begitu, itu kan tudingan yang tidak beralasan, Pak. Itu kan persepsi panjenengan, Mbak. Saya, kita bisa putarkan lagi tuh Pak kalimat Anda monggo, ketika, monggo. ketika Anda mendengar, ketika Anda bicara itu. Jadi Anda membantah mengatakan semuanya di-COVID-kan begitu ya Pak? Tidak Mbak. Pak Budi, angka COVID di daerah Anda itu tinggi atau rendah Pak? Oke, perlu saya jelaskan. Untuk hari ini, kasus COVID di banjarnegara itu jumlahnya ada, totalnya ya, dari awal tahun 2020, Maret sampai 22, Juni 2021, totalnya itu ada 4.074 orang. Total kasus yang sudah sembuh, 3.313 orang, atau untuk persentasenya yang sembuh itu 81,3 persen. Yang dirawat di rumah sakit jumlahnya 169 orang. Yang masih menjalani isolasi mandiri itu 352 orang. Itu akumulatif Mas. Ya. Jumlah 14 hari. Jadi saat Dari ini kalau kondisi real Pak. Negara, Pak? kalau totalnya kondisi real. kurang lebih 1 juta 50 orang. Pak kalau kondisi real saat ini di rumah sakit itu penuh atau enggak Pak? Posisi di rumah sakit hari ini 84 persen. 85 persen? 84 persen. Oh 84 persen, jadi masih ada kapasitas yang bisa ditampung nih? Masih ada 16 persen. Hmm. Baik. Baik Pak, terima kasih informasinya. ya Kita akan break sebentar, nanti usai jeda kita akan bicara dengan... Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sekali lagi Pak Budi, terima kasih banyak. Salam sehat untuk Anda semua.